Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bang Mindo akan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita lihat persahabat diunggah di Gazzia Mas goli Sore tadi, persahabat ya, tim Leslar Entertainment berada di kebun strawberry lagi panen. Kita simak di persahabat ya, diunggahnya Mas Gongli. Bersama AAB ini, persahabat ya, tim Leslar Entertainment. Ini bahagia sekali, liburan di Bandungnya banyak sekali tentunya pelajaran. Have fun selalu, Masya Allah, mudah-mudahan ya, tim dari Leslar Entertainment selalu diberikan kesehatan, kekompakan, dan kesulitan. Selalu menyuguhkan kabar-kabar bahagia untuk kita semuanya Kita simak juga di unggahan EGS-nya Telovi sedang memetik buah stroberi yang berwarna merah. Wow, ini sudah matang nih persahabat ya. Waktunya dipanen. Masya Allah, happy sekali. Mudah-mudahan idola kesayangan kita pun persahabat ya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran karena memang banyak sekali orang-orang yang selalu nyinyir, yang selalu mau fitnah idola kesayangan kita. Tetap tegar, tetap menjadi fans yang baik untuk idola kita. Kita simak persahabat diunggahan is biter tea. Ada postingan DM dari Papa Bilar. Kalimatnya, "Iya, sebelumnya dia bilang saya minim akhlak karena ninggalin anak," kata itu bersahabat ya. Dan ada jawaban, "Iya, Pak, paham, Pak Bos emosi, dan itu wajar, Pak." Katanya tuh, "Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan: Dia hanya manusia yang marah ketika dihina-hina, dia hanya manusia yang marah ketika direndahkan." gua pun akan melakukan hal yang sama ketika gua dianggap orang tua yang menelantarkan anak karena gua manusia yang punya hati nurani apakah kalian juga manusia tuh persahabat ya ini memang membuat kita semakin geram persahabat gak dibiarkan salah tidak dibiarkan semakin menjadi netizen julit yang selalu nyinyir yang selalu memfitnah dalam kesenangan kita apalagi komentar-komentar negatif selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar hanya gara-gara BBL tidak diajak jalan-jalan ke Paris Kita simak juga bersama di unggahan Bu Fir, Bu Fir ini mengunggah sebuah postingan kalimat komentar Papa Bilar Di situ Papa Bilar mengatakan Jangan diladenin lagi mbak, fans itu refleksi idolanya Kalau kalian bersikap tidak baik, kami pun juga bisa begitu dalam pandangan orang lain jadi ya udah kita fokus sama diri kita aja, orang yang bahagia dengan kehidupannya dan lingkungannya tidak akan mengusik orang lain kok, sambil dikasih love merah oleh Papa Bilat. Kita juga salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir, Masya Allah, Ya Allah lindungi dua anak baik ini, mulai sekarang dan selanjutnya. Bu Fir minta kerjasamanya, semua akun fanbase Leslar, Stop urusin huru hara ya, mari kita sama-sama belajar Jadi fans yang bijak, dewasa dan gak gampang terpancing dengan hal-hal yang justru akhirnya akan menyakiti idola kita Leslar cinta damai Tuh, Ini info dan sekaligus diingatkan ya oleh Bu Fir untuk fanbase-fanbase Leslar yang lainnya Stop persahabat ya untuk mengurusin huru hara kita sama-sama belajar, persahabat menjadi fans yang baik, menjadi fans yang dewasa. Semoga kita semua selalu sehat, selalu kompak dan solid untuk mensupport karya-karya idola kesayangan kita. Di postingan ini pun persahabat tentunya banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan oleh sahabat Leslar di situ persahabat ada tanggapan dari Mam Alskarveliska mengatakan masya Allah dengan satu kalimat masya Allah luar biasa kita doakan yang terbaik buat Bunda Lesti maupun Rizky Bilar dan berikutnya juga persahabat ya kita tentunya simak diunggahan TikToknya Papa Bilar saat Papa Bilar mengunggah sebuah postingan TikTok nih Bersama istri tercintai ya di kota Paris Tempatnya berada di Menara Eiffel Ini baru saja diunggah Penontonnya prasahabatnya sudah mencapai 14 juta Wow luar biasa nih idola kesayangan Memang terbukti sekali memang dukungan semakin banyak Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Prasahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu Menjadi inspirasi untuk banyak orang Kita juga masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana total stay to dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat berikutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Baik, menurut ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh